Umpamnya, bahki beda dukus steperton kaulah cetar rota pang kia sarang nabi semul. diri nabi muhammad kau lenger syafaat mu kasatja keparingan syafaat ya aisyah Sampai